acara pernikahan persahabat, ya Wow, apa mungkin? Tentunya acara lamaran Leslie Kejora dan Rizky Billar akan digelar di sini. Ini kejutan buat kita semua para fans ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan vitamin dan kabar baik langsung dari idola kesayangan kita. Yang singkat tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, beneran gak sih ini tempat untuk acara lamaran leslar besok? Halu-halu Bandung dulu ya guys. <gif> Halo dulu gak apa-apa persahabat ya, doakan saja. Mudah-mudahan acara nanti dilancarkan. Amin ya Robbal Alamin. Ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar terbaru yang mana tentunya keluarga Rizky Billar tentunya ini membeli persiapan untuk acara lamaran para sahabat ya di Mall nih, Ini keluarga besar Rizky Billar tentunya serbu mall malam hari ini mencari persiapan untuk acara lamaran hari Minggu nanti. pusingan tersebut telah diunggah kembali oleh akun Leslar 114. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Yuk buat persiapan Banyak sekali komentar Dan tentunya tanggapan juga Dalam postingan tersebut yakni nih dari akun Sulas Sulastridis yang berkomentar Ah gini aja Udah seneng banget katanya. Ada juga komentar lain dari akun Ujistiawati197 Disitu berkomentar Oh ternyata pada belanja Tuh bersabat ya Ternyata malam hari ini Keluarga Rizky Billar tentunya mencari persiapan untuk acara lamaran Lesti dan Rizky Billar. Tentunya, postingan ini unggahan dari Kanova bersahabat, ya, di IG pribadinya. Tentunya, Kanova mengunggah sebuah postingan di dalam mall bersama keluarga besarnya ya, untuk mencari persiapan untuk acara lamaran kita doakan yang terbaik saja mudah-mudahan tentunya keluarga Leslar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan tentunya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya